Lagi. akan kuberi dia pelajaran. Eh, hey, kamu ke mana? Kau hanya bisa menemui guru di sore hari. Aku tahu. Aku bawakan makan siang untuknya. Kau tidak boleh masuk ke sini. Dilarang masuk. Eh, tidak binggir. boleh. Tidak minggir. Hmm? Eh, hey? minggirlah. Kenapa kau menghalangiku? Aku bilang cepat pergi. Kenapa? Atau aku akan berusaha untuk memaksamu pergi dari sini. Apa kau bilang kau mau mengusirku? Hah? Awas kau ya, guru.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 Kau tidak usah takut, Dino. Kuceritakan semuanya. Tapi nanti, harap kau tahu, hanya dia saja keluargaku yang ada di desa asing ini. Dia adalah istriku, istriku. Hanya dia yang bisa aku percaya. Ibu Kau dari mana saja, sudah lama ibu menunggu Muna Aku tadi bermain dengan teman-teman Memangnya ada apa bu, dan kenapa ibu Kau ingin tahu, ayo ikut ibu Cepat masuk Ayo Ayo, cepat Masuklah Ibu sedang apa, beritahu aku ada Ssst, apa Kemarilah, ayo Lihat ini Kali uangnya ibu dapat dari mana sudah jelas kan dari ayahmu tentunya ayo sentuh dan rasakan ayo rasakan ayo <tuh> wah ibu ayah memang hebat ya jadi uang ini semua adalah pemberian dari ayah iya benar wah ibu <tuh> Kita kaya raya Sekarang bantu ibu Kita harus menyimpan uang ini di dalam tas Ayo cepat cari tasnya Kau tahu kundan Ayahmu punya uang lebih banyak lagi Jadi ambilkan tasnya yang besar cepat Ibu ya. Sekarang kita punya banyak uang kan Bolehkah aku membeli motor Selama ini aku hanya mengayuh sepeda saja Lebih seru jika aku naik motor kan bu? Ibu mengizinkannya Tapi kau harus tanya ayahmu dulu Aku membuat kesalahan Ketika kontraktor itu menyogokku Aku pikir tadinya uang ini cukup Untuk biaya kuliah putraku Baru pertama kali aku terima Sogokannya pak Tapi mungkin aku masih memiliki Kejujuran yang membuatku gelisah Siang dan malam Yang kupikirkan hanyalah Perbuatanku yang salah ini pak Aku mohon maafkan aku Aku telah membuat Kesalahan yang sangat besar pak Aku juga telah Mencemarkan reputasi Politikus jujur Seperti bapak Maafkan aku pak Tolong maafkan aku Aku tidak menyesali kesalahanmu setiap pak Yang aku sesali sekarang Kau tidak percaya padaku sampai kau Tidak bisa bicarakan masalahmu denganku Jika kau percaya aku Pasti mengatur biaya kuliah putramu Tapi kau Benar Pak, aku merasa sangat malu atas perbuatanmu Baiklah Tolong jangan diulangi lagi Jika sekarang kau dihukum Kau tidak akan pernah jujur dalam bekerja denganku Untuk pertama kali dan terakhir kalinya Aku memaafkanmu Ingat Pak. Tindakan tanpa etika itu menyebabkan aib Kepada dirimu lebih dulu Baru kepada orang lain Kau hanya mendapatkan jalan keluar sementara dari masalahmu, tapi kau tidak menyadari jika satu kesalahanmu memicu ratusan kesalahan lain yang akan membuatmu tidak jujur. Tidak, Pak. Ini kesalahan pertama dan terakhir gue, Pak. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kau mau beli motor Lalu pamer keliling desa Agar mereka heran Dari mana kau mendapatkan uang Untuk membeli motor hmm? Kau ingin ayahmu ketahuan ya Jika kita tidak bisa memanfaatkannya Lalu untuk apa punya uang banyak Hidup ini sudah sulit Aku berada di penjara Dan hidup di Aku hanya tinggal bersama dengan Kamri, Mangala dan Imboli Jangankan bisa balas dendam Bahkan aku bersabar hanya demi makanan Kau mau dipukul? Sudahlah, Hargi Biarkan dia bicara Dia... Dia tidak salah Aku tidak boleh menunda lagi Pembalasan pada mereka yang sudah merusak hidupku dan putraku. Aku harus membalasnya secepat mungkin Tapi bagaimana caranya pak? Mereka berempat dan kita hanya berdua Sekarang puskar semakin membaik Mereka sangat dekat jika kita kalahkan salah satu yang lain Pasti akan langsung hey, berdua kau tidak bisa berhenti bicara Dari tadi memotong terus Kita lawan mereka bukan secara fisik Mereka semua Bakar mereka di rumah Dan ubah mereka Menjadi abu Tidak ada yang akan tahu Siapa pelakunya Dan bagaimana kejadiannya Maksudmu Kau mau bakar rumah mereka agar mereka tiada? Ya yeah. Bensin sekeliling rumah lalu kemudian pergi. Setelah itu, Dino akan langsung ke sana dan menuangkan bensin di luar rumah, lalu menyulut api. <tuh> Seluruh rumah akan terbakar jadi abu. <tuh> Mereka pun tidak akan Dikenali lagi Bagaimana jika polisi curiga Kami akan dicurigai Dan mereka pasti akan menangkap kami ia perlu merasa takut. Ayah akan beri pernyataan bahwa kalian berdua berdoa semalaman di tubuh dan menyuruh kalian melakukan pemujaan khusus. Kalian sudah mengerti, tapi kita rugi jika rumah dibakar. Lalu, bagaimana ya? Kita akan tinggal di mana? Iya, Pak. Pertanyaannya benar sekali, astaga! nyata putranya sama tidak waras dengan ibunya. Hah, untuk apa? untuk apa rubah sekecil itu? Hah? akan aku beli rumah mewah bagi kalian berdua nanti. lakukan saja semua perintahku dan akan selesai dua jam lagi. Dino akan datang menuangkan bensin di sekeliling rumah dan menyulut api. Tapi kalian berdua harus selesaikan tugas sebelum kalian pergi Satu lagi Jangan lupa Ambil uangnya Kalian mengerti? Iya iya Pergilah sana Ayo Kunda. Tersisa dua, Anandi dan Jakdising akan kusingkirkan mereka dengan tanganku sendiri. membuat kesalahan. Kau mengerti, baik pak. Kita bertemu di sana. Iya. Ayo pergilah. Entah kenapa Kunda belum datang. Seharusnya kami pergi bersama. Sudah beres Iya Mereka berdua tidak akan bisa kabur Puskar kami juga tidak Lihat saja nanti Ayo Cepat, cepat. nanti mereka bangun Iya Angkat teleponnya. Iya, ayah Kami sudah menawang di dalam rumah Kami akan pergi sekarang Bagus sekali, Dan. Sebentar lagi dinu sampai di sana Ayah Ingin bicara dengan ibumu Ibu Iya, Sini Iya, Pak Kau sudah membawa tas berisi uang? Kenapa? Kenapa kau diam? Iya, Pak Mana mungkin aku lupa sudah aku bawa, bagus ya sudah aku tunggu di tempat yang kita janjikan, ya ayo cepatlah datang ibu lupa membawa tas berisi uang, ayo kita ambil eh sudahlah bu biarkan tidak waktu lagi katanya ayah punya uang yang lebih banyak kan kok mau uang itu terbakar jika ayah mau tahu, tamatlah riwayat kita bundan Ayo kita ambil, ayo Ayo cepat Kau